Angin puting beliung menerjang belasan rumah di desa Jenetalasa kecamatan Palangga hingga membuat atap rumah warga berterbangan yang mengakibatkan kerusakan bahkan dua rumah diantaranya roboh hingga rata dengan tanah. Menurut warga, angin kencang disertai hujan deras terjadi bersamaan